operator baru ya operator dari kolaborasi dengan the legend legenda legenda apa tuh legenda luo Xiaohei mungkin itu sebutannya mari kita buka unyo unyo coy kucing kucing gitu ya oh suara kucing <laughs> ini ada suara kucing coy sebesarnya ada suara kucing Kucing coy, suaranya kucing. 50 maksimal. Oh, suaranya kucing ini. Bentuknya nggak humanoid temben. Nanti nanti pas skill 2. Eh Andri, Andri ada sini nggak? Ini ada suara kucing loh. Oh kurang, Astolka, cukup nggak? Bisa lah tulislah, ada lah. Oh no. Dari mana, gue dapat? tidak jadi. Kita nanti lah, gue di off kamera saja ya buat ini. Oh, ini dari dari lumen juga ya. Kita lihat nih, kucing halo, Bang. yo. halo juga, Bang Otaku. Game welcome. ntar gua kecilin dulu ya lagunya ya biar kita ini terfokuskan dengan suara kucing lumen ningbrung sama si ak atau si chen kayaknya si chen eh enggak enggak enggak si ini li li li soalnya ada li di situ ya memang apa? ya. Sihkari terkamat, Dokter. Tiba-tiba kucing. Eh kucing. manusia. 僕 eh, kuncing pasti suka。suara hmm? sota-sota oh, ini lagi marah nih Tau kan kucing yang biasa itu misalnya dipegang <tuh -tuh, Gue tau, gue tahu Oke, balik ke bahasa kucing Eh, apa itu? Ini lagi ano nih Nangis, sedih mau oh, tidur Mimi, naik deh, dokter. <hesitation> pegang telingaku, dokter. <tid> Yang pegang-pegang telinga Dokter, ada sih, Tadi, update berapa MB bang? 186 Kan tadi udah ada screenshot nanti istirahatnya harus ngasih whiskas. Yo, eh, harus ngasih whiskas. Miu -miu -miu. Aduh ini harus, ah bisa oh oke, okay. operator, oke, okay. operator umeng ya. operator umeng cok. Hai, hai. Hai, hai. Apa bakal berantem sama kucingnya si pentem? Tidak tau. <laughs> mungkin ada ini, ada apa? Ada storynya mungkin berkelahi mereka tuh karena tuh, suara kucing kalau berkelahi kalau marah tuh oh langsung ini oh dia sama kayak sini juga Saga Oh ekornya dikebas ini, ya. tuh jadi kucing nih. <tune noise> Monten kan kucing kan? Iya, yeah, Monten kucing. Lupaan tapi dia kucing ras lain Bu. mati kucing kita, Pak. Kucing kita mati. Noh, kucingnya mati. Maaf kucing dois yeah. ka keren anjay, bisa berubah-ubah ya ih bisa berubah-ubah keren kapan lagi ya ada operator kayak gini mungkin kedepannya ada operator seperti ini ya yang bisa berubah-ubah gitu ya. dapat whiskas kita boy whiskas oke okay, karena sudah kita lanjut kita beli skin nih beli skin ini nih yang kalian tunggu-tunggu oh. nih tapi operatornya operatornya nggak ada siapa tuh healernya si ini nightmare Oh, tapi ini delapan belas ya, ini rok rok kan, anjir ah, rok rok, beli saja ya rok rok ya. biar Andri terpuaskan, eh. <laughs> biar terpuaskan, oh mantap len, eh. mantap bro, wah pakai neko mini segala, nih hmm, pakai yang harusnya bisa sih, no lucu but, eh, crossover tidak bisa ditukar melalui tiketnya, melalui voucher kita beli skin susuran let's go biar tercerahkan oh silau sekali guys silau oh, ada kucingnya coba nyata tapi operatornya kosong pak Ngejem dengan jatuh, ada anu... entar, guys. Ya, kita lihat nih. Ada nggak nih orang makai? Ya. <laughs> anu, ASMR kucing, Mbak. Andai ada laptop di-nya, yeah. andai ada laptop nya cuy.